han de lo Pesta kembang api di Cianjur menyambut mudiknya Leslah, Lesti dan Bilar yang mudik bersama abang El ke Cianjur. Hal tersebut dibagikan di live Ayah Kejora di TikTok. Yes, terlihat Ayah Kejora membagikan momen kembang api ya, momen kembang api yang dilepas tentunya untuk menyambut sang putri tercintanya Lesti Kejora bersama menantunya dan Cucunya tersayang Alpatih Bilar. Tuh lihat kebahagiaan Leslar, keluarga Leslar dan tentunya Lesla Lover guys. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih dan saling memaafkan satu sama lain. Mari kita tetap tampil cantik dan menawan di hari yang suci ini